so my foot pakai cara amati tiru modifikasi tapi jangan tiru terus kalian cari template kalian sendiri kalian eh uh, cari wave kalian sendiri kalian cari ya yang bener-bener eh -bener, uh, bukan cuma jadi followers kalian tapi jadi komunitas yang dimana setiap kalian uh, taruh konten itu jadi bahan obrolan mereka dan mereka tuh uh, merasa grow bareng kalian itu sih Mungkin benang merahnya dari sini adalah sebenarnya konsisten ya Kalian mau upload sehari sekali Mau sehari 50 Mau sehari 9 Mau sehari berapa kok Kuncinya adalah konsisten Sebenarnya lebih ke situ ya teman-teman ya gitu